Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga para sahabat yang lain Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah Kecintaan dan getar hati Abu Bakar ketika Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara. ...karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah... ...tetapi Rasulullah Wasallam berjalan menuju ke Tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah... ...karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya... Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar. Mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dianyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun lalu berkata, Wahai sahabatku Abu Bakar, Kenapa engkau menangis, apa karena menyesal mengikuti perjalanan ini? Tentu saja tidak, saya rida dan ikhlas mengikutimu kemanapun, jawab Abu Bakar. Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata? Bertanya Rasulullah dengan bersahaja. Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku? Jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah berbicara kepada ular itu, Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan. Dialog Rasulullah dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. Ya aku mengerti, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku, Muhammad, dengan mata kecintaan. Aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga, kata ular. Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu Muhammad, lanjut ular. Lalu, apa kata Allah? Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah. Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigit dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin berjumpa denganmu, ya Rasulullah, ya Habibalah, jawab ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah kepada ular. Maka ular memandang wajah yang mulia itu dengan penuh cinta dan kerinduan. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Sang Pencipta Alam Semesta, Rasulullah mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha Suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas, Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan, Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. T. Tak akan rela, Dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah. Demikianlah kisah ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya.